kekabar pertama persahabat ya kita awal dengan momen spesial press conference siang tadi persahabat ya ini luar biasa suatu kebanggaan yang kita dapatkan Alhamdulillah Akhirnya, yang sudah dirancang, yang sudah dipersiapkan oleh Papa B ini, launching juga hari ini. Kita selalu support apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan. Semoga Leslar Metaphor semakin sukses, semakin berkembang, dan jaya selalu. Amin. Dan kita lihat juga bersahabat, ya. Tentunya di sini ada momen gesrek dari Leslarian, ya. Ternyata tidak hanya Leslar saja yang gesrek, Leslar. Rian juga bersahabat ya Tentunya ikutan gesrek ini Masya Allah banget ya Ada aja kelakuan yang bikin kita ketawa ngakak bahagia Momen ini diunggah kembali oleh akun kaituterti Kita lihat dan tentunya simak Kalimat caption yang dituliskan Ini ngakak Leslar Biasa gesrek lah Sekarang Leslar Rian juga gesrek Katanya tuh ini Masya Allah banget ya Selalu aja ada-ada kelakuan Yang tentunya membuat kita ketawa Bahagia Masya Allah Kemudian juga persahabat ya kita simak nih potret tentunya idola kesayangan kita luar biasa Bersama Rudy Salim dan Reza ini tentunya suatu kebanggaan Alhamdulillah Acaranya berjalan dengan lancar kita semakin kagum dengan sese Rizky bilar yang penuh karya yang selalu bekerja keras dan penuh semangat Inilah satu contoh yang tentunya dapat kita ambil Semangatnya luar biasa banget ya Mudah-mudahan Papa B selalu menjadi orang baik Selalu menjadi contoh baik untuk banyak orang Kemudian juga para sahabat ya kita lihat di unggah berikutnya Ini ada momen spesial Saat Papa Bilar Dipanggil oleh pembawa acara, persahabat ya, kita sambut Bapak Rizky Bilar, dan kita lihat hadir di tengah-tengah panggung. Di tengah-tengah acara, idola kesengan kita, fibusnya Masya Allah, ini keren banget, persahabat. Papanya Abang El, Masya Allah, ini suatu kebanggaan banget ya untuk warga Konoha. Akhirnya, projectnya yang ditunggu-tunggu, yang dipersiapkan dengan baik, launching juga hari ini, ini keren banget. Postingan ini diunggah kembali oleh akun Bilar Edit, Namun kita juga salvo kalimat caption yang dituliskan Akhirnya ya Pariski Bilar, project yang udah ditunggu dan dipersiapkan dengan baik launching juga semoga sukses dan diterima masyarakat luas amin mudah-mudahan berselamat ya idola kesayangan kita tentunya selalu sukses dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan Dalam tentu di ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang positif diberikan diantaranya dari akun dari Anskar Zalfa Ansgar Azam 74 mengatakan Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, semoga mendapat apresiasi besar dan positif di masyarakat. Sukses dan berkah ya, Pak Bos. Aduh, kalau yang indri sih, katanya luar biasa kalau sudah mengedit ngedit idola kesayangan kita Rizky Bilar Bikin jantung mendadak gas stabil, denyutnya, aduh Masya Allah banget ya Pokoknya the best untuk kalian Mudah-mudahan kita semua semakin kompak dan solid mendukung yang terbaik untuk Leslar Dan pastinya Marcona semakin panas nih persahabatnya melihat idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat ya, Bangun akan menginfokan kembali mengenai polling online Sementara demo skarmil selebritis celebrities 2022 Rangga azok masih berada di nomor pertama dengan perolehan voting 8.830 votes Di nomor 2 masih ada Rizky Bilar dengan perolehan voting 8.403 votes Terus tentunya sedikit demi sedikit Idola kesayangan kita mengejar poin dari Rangga Azog Mudah-mudahan bisa menyalip dan mendapatkan predikat sebagai The Most Carving Male Celebrities 2022 dan selanjutnya juga berselamat ya, ada momen spesial dari Les La Lovers Indonesia perwakilan yang hadir di acara press conference launching produk Les La Meta Force. Ini momen spesial yang kita dapatkan. Les La Lovers Indonesia memberikan buket bunga untuk Papa Bilar. Ini luar biasa. Satu kebanggaan juga untuk keluarga Konoha. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih ya yang sudah hadir yang sudah memberikan support dan semangatnya untuk Papa Bilar. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Maun ini diunggah kembali oleh akun Dunia Lesnar. Kalimat juga dituliskan di unggahan ini. Masya Allah, kakak-kakak Lesnar Lovers Best. Alhamdulillah, buket bunga dari kakak-kakak ofisial Lesnar Lovers Indonesia udah diterima langsung nih sama Papa Bilar. Luar biasa. Dan selanjutnya juga persahabat ya, kita simak di unggahan IGNC Leslar Emas Ini info untuk warga Konoha mengenai off-air Lesti Kejora besok di Ancol persahabat, ya. di sini ada sebuah DM pertanyaan langsung ke keluarga besar Kagama DKI Kalimat pertanyaannya, selamat siang Mimin, aku mau nanya untuk acara temu kangennya besok kalau boleh tahu acaranya live di Kagama DKI ya Min. Kebetulan idola saya Lesti Kejora jadi salah satu pengisi acaranya kalau live Instagram di Kagama DKI nanti aku bakal share ke Instagram biar besok pada pantengin live IG-nya. Ini pertanyaan yang menarik juga di persahabatan ya Info juga untuk warga kuno dan Kita lihat jawaban langsung dari kagama DKI Live IG secara parsial kak di jam-jam tertentu Tuh bakal ada live ya di instagram kagama DKI Tapi di jam-jam tertentu Yuk pantengin terus ya untuk instagram kagama DKI Bakal ada live nih idola kesayangan kita akan tampil di acara tersebut sebagai pengisi acara Berikutnya juga persahabat yang kita simak di Pop FM Jakarta. Ini luar biasa juga nih persahabat yang lagu Lesti. Sekali seumur hidup berada di nomor 5. Wow, ini keren banget ya. Yuk yang punya radio langsung aja nih kalian request-request lagu. Bunda Lesti kejora sekali seumur hidup ya. Kita tentunya ramaikan di radio-radio untuk lagu Bunda Lesti Kejora. Kita lihat juga persahabat di unggahan IGS Lestari emas. Ini juga menginfokan persahabatan ya untuk